Wadidaw, dapat lagi teman-teman! Ih, apa ini? Kita cuci. Wadidaw, ternyata macan. Teman-teman, ingatan buas ini. Wadidaw, masukin panjang hijau. Wadidaw, banyak sekali teman-teman. Apa saja ini? Wadidaw, kotor sekali mainannya. Wah, coba kita cuci Halo halo teman-teman Kembali lagi bersama kakak Di channel SDA wih. Seperti biasa hari ini Kakak akan berburu mainan wih Seperti biasa teman-teman Kakak sedang berada di sawah nih ini ada kalinya, oh, ada airnya, teman-teman. Oh, itu ada gunung sawah, wah, baru mau tanam padi, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman, kita siapkan dulu keranjang apa? Oh iya, keranjang hijau aja, ya. Ini dia keranjangnya. Langsung saja kita cari, teman-teman, permainannya. Yo, let's go! Dapat teman-teman, wih, susah kita cuci apa ini? Wadidaw, ternyata mobil teman-teman warna kuning. Wih, masukin kandang hijau. cari kita, teman-teman. Wadidaw, dapat lagi teman-teman hewan apa ini? wadidaw ternyata hewan sapi teman-teman wih woy, woy, woy, woy. kita cari lagi wih ada lagi teman-teman wah apa ini kayak pistol wah ternyata pistol teman-teman wih keren keren keren keren wah cu cu heh pistol mainan teman teman kita masukin wah banyak sekali teman teman yang mainannya wah pada kotor mainannya wadidaw dapat lagi teman teman wih hewan apa ini kita cuci wadidaw ternyata macan teman teman kita buas ini wadidaw masukin panjang hijau kita cari lagi wih wih wih dapat lagi teman-teman uh -teman. oh, hewan lagi hewan apa ini tarawa ternyata hewan jerapah teman-teman ih kita masukin wah banyak sekali ya teman-teman ih -teman. Dapat lagi, uh oh, hewan lagi, teman-teman. Kita cuci, berilau. Ternyata hewan rusa teman-teman. Kita cari lagi, oke. Ada lagi, teman-teman. Apa ini? Ih, oh, bawa-bawa-bawa oh, oh. keranjangnya ke jalan sendiri, teman-teman. Oh ternyata ikan teman-teman Wah sampai jauh keroncongan aja kejar Ini kejar Ini dia Wow udah, udah ketangkap panjangnya. Oh ternyata masih ada teman-teman hewan lagi teman-teman Oh Ternyata hewan kerbau teman-teman Wih keren-keren-keren-keren lagi, Wadidaw, dapat lagi teman-teman. Wah, ada hewan apa ini? Wih. Wah, kotor sekali! Teman-teman, tak cuci, wah, panjangnya berjalan terus. Panjang ajak ajaib! Wih, ternyata truk tanki. Teman-teman, Sekali lagi, teman-teman. Baridau, ada lagi teman-teman. Wih, apa lagi ini? Kita cuci. Oh, uh, ternyata ikan teman-teman. Wih, ikan sekali ternyata teman-teman mayannya -mayan di sini. Baridau. Eh, cari lagi teman-teman. Wah, -teman. uh, pas sudah habis ya teman-teman. Ada wah, cepat banget teman-teman! Wih, mana lagi ya, teman-teman? Wadidaw, banyak sekali teman-teman! Apa saja ini? Wadidaw, kotor sekali mainannya! Wah, coba kita cuci. ternyata robot teman-teman. transformer. Kali nah, yang ini apa lagi teman-teman? Wadidau, -teman? ternyata robot lagi teman-teman. temannya transformer nih warna kuning. Udah, masih banyak teman-teman. Wah, ini apa ya? Coba kita cuci. Oh, ternyata tayu teman-teman. Ih, warna kuning. Wah. Kita masukin keranjang iso. Ini apa lagi teman-teman? wadidaw Ternyata mobil teman-teman. Wih, warna merah. Ini apa lagi teman-teman? Wahido, ternyata ikan teman-teman. Wow. Ini apa lagi teman-teman? Cuci lagi, cuci lagi, terus, cuci terus. Wow. ikan lagi teman-teman. kita masukin. Wah ini apa teman-teman? kita cuci terus cuci cuci lagi cuci lagi wah udah bersih uh oh, ternyata mobil teman-teman warna -teman. biru wah kita masukin ini apa teman-teman kita cuci kita cuci terus cuci terus wah ternyata truk pemadam kebakaran teman-teman wow. pahlawan ini wah ada satu lagi teman-teman ini apa ya sih? Nah, teman-teman ternyata truk tangki teman-teman. Oh, keren keren, keren, keren, keren. Nah, sudah habis teman-teman. Wah lihat sawahnya wow sudah habis teman-teman ini permainannya dapat banyak sekali ya wow uh, keren keren keren keren sudah dulu video hari ini ya teman-teman jangan lupa dukung terus di channel kakak ini oke okay? biar supaya cepat berkembang jangan lupa kasih like sama subscribe nya buat kakak oke okay? udah sampai jumpa teman-teman